Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya untuk anda tentunya DMT 7 SS News. Kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Lusong Selatan sempat terhenti selama pandemi. Namun sekarang pertahun 2022 2023. Sejak awal Februari 2023 diaktifkan kembali. Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selengkapnya. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan siswa yang bertujuan mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Selain itu, sebagai upaya mempersiapkan peserta didik untuk hidup mandiri sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial, indikator keberhasilan program ekstrakurikuler ini adalah adanya perubahan fisik dan mental secara signifikan pada peserta didik serta diperlakukannya kejuaraan-kejuaraan akademis di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan bahkan di tingkat nasional. Kegiatan ekstra di madrasah sanawinya Negeri 7, Sungai Selatan sempat terhenti selama pandemi. Namun, sekarang pertahanan pelajaran 2022 2023 sejak awal Februari 2023 diaktifkan kembali. Kegiatan ekstra kurikulum di MTsN 7, Sungai Selatan dilaksanakan oleh kelas 7 dan kelas 8. Setiap hari serai sampai Sabtu dari rentang pukul 2 sampai pukul 5 Wita di lokasi MTSM 7 Lusunga Selatan. Ekstra kurikuler MTSM 7 Lusunga Selatan Mali Putih 1. TNS Meja Guru pembimbing Yudhansari SPD 2. Seni Tari dan Senam Guru pembimbing Senowi SPD 3. taekwondo Guru pembimbing Melayu Pianti Putri SPD 4. Bola voli Guru pembimbing Ahmad Hafiz SPD 5. Anggla Skab Guru pembimbing Haji Arif Muslim SPD E dan Khairun Nisa, SPD Enam, Pramuka Guru Pembimbing Siti Julfahrina S.P.D. dan noriza Iza Maulid S.P.D. Tujuh, al Guru Pembimbing Haji Nurhasana S.A.G. dan Haji Sahabat, s S.A.G. Dan dua buah serang unggulannya yaitu keagamaan Guru Pembimbing Muhammad Hasbi S.A.G. dan Haji Nurhasana S.A.G. Seni Bila Dari Habgido Guru Pelatih Dwi Lesar S.P.D. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Kamis 16 Februari 2023. Kepala MPSM 7 selatan Esra Tanjam Jure S.A.G.M.PDI menyampaikan, bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan kecerdasan sehingga jika siswa rutin mengikuti kegiatan ini akan terlatih dan pada saatnya ada sebuah perlombaan atau kompetisi tinggal memoles saja Saya berharap guru pembimbing ekstrakurikuler dan siswanya rutin melaksanakan semua kegiatan tersebut karena melalui kegiatan ekstrakurikuler yang disusun madrasah ini akan mampu menggali potensi peserta didik dalam seni ataupun olahraga sehingga nantinya ketika akan ada lomba siswa siap semua. Senada dengan hal tersebut, wakil kepala madrasa bidang kesiswaan MT 1 Julo, Sungai Selatan Jura, Dasar Sargentes, mengatakan kegiatan ini sangat positif dan bermanfaat sekali. Dalam pemetaan atau klasifikasi kelas ekstrakurikuler, guru melihat bakat anak dan kelompokan. Biasanya siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler akan terampil dalam perorganisasi, mengelola. Memajahkan masalah sesuai karakteristik ekstrakurikular yang digeluti. Mari kita bersama-sama mengerahkan anak didik kita agar bakat dan minatnya tersalurkan dan berkembang melalui kegiatan ekstrakurikular yang dilaksanakan rutin setiap Senin sampai Sabtu. Jadi dukungan dari guru juga wali murid sangat diharapkan. Nah pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya di informasi berikutnya. Saya Raisa Humeyra beserta tim kerja humas yang bertugas mengucapkan terima kasih. MTSN 7 SS hebat, bermartabat, madrasah yang mandiri dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.